Cik, cik cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game Get of Olympus pastinya dan kita hari ini akan berbagi pola slot gacor hari ini Khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya yes, seluruh hari ini kita bawa modal 135.000 kita akan mencoba mencari profit profit manis di Olympus pastinya biasa kita main di debet 2400 double jeng aktif kita langsung gaskan manual dulu aja 10 kali ya yes, seluruh Oh yang yang kita main di mana kita main di RTP8000 bosku Situ slow tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat Di Disini ada berapapun pasti dipayar lunas bosku Dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menjadikan layan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik Nah itu sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya Yolah langsung gas saja ke RTP8000 Untuk link gacornya saya sematkan di pinggongan ya bosku Victory game dulu ya seluruh kita dapat free spin ini Semoga kita bisa jp-jp mantap pada hari ini ya seluruh ya lumayan tampil udah 6 masih sisa 12 kali lagi yuk pecah-pecah yang mantap dong us kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih -guri, kasih yang untuk us mantap yuk atas gelas suruh lumayan sayang cuma kali juga dulu ya masalah masih sisa 9 kali lagi semoga ada pecahan-pecahan mantap lah ya seluruh ya ya syukur-syukur ya. mari kita pecah sampai seratus ribu di dalam free spin seluruh pecah semua pecah layar-layarnya sekalian Olympus had. hancur kemarin lu walaupun tampilnya cuma 12 tapi kita langsung jp1,4an dari satu kali free spin doang emang kemarin tuh gacor habis lori jadi kalau kita hari ini video-video nya kurang mantap ya mohon dimaklumi karena kemarin kita sudah bocorin Olympus masalah ini surga yang berlangganan di mana kita melihat RTP 8000 bosku situs slot tergacor tersoleh santai dunia akhir di sini ada berapa pembas pasti di perlunan bosku dan cuma di sini satu-satunya itu yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real rileks 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan trade game -nya. itu sendiri pastinya Ayo, langsung tugaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP8001 Satu, satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis, relief 24 jam per menit per detik naik pun sesuai dengan trade game nya itu sendiri pastinya. Yuk cocol cocol -co di RTP8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Back to the game ya so ya, yuk dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman teman kalian juga Nah, cuma di sini kita selalu berbagi setiap harinya buat kalian.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 Karena cuma disini kita selalu berbagi pola slot gacor setiap harinya buat view-view setia seperti kalian-kalian semua pokoknya Jadi bantu share-share ke teman-teman kalian juga dibantu like, comment subscribe-nya juga ya suruh jangan lupa Karena tanpa kalian saya tidak bisa berkembang sampai sejauh ini ya suruh ya Karena cuma dari dukungan-dukungan kalian view-view setia Dibantu yuk like like, komen komen, subscribe nya. Jika kalian punya pola slot gacor hari, ini, bisa dibagikan ke kolom komentar ya, surya. biar saya coba pola. Andalan dari kalian semua Pokoknya yuk langsung gaskan saja. Yuk dibantu like, komen, subscribe nya, share share ke teman teman kalian juga biar teman teman kalian juga tahu kalau di sini selalu berbagi pola slot hari ini, pola slot gacor untuk hari ini nah back to game so, kita dapat free spin nih aduh semoga dapet JP juga mantap nih yuk kasih dong kali dua belum mau konek kaldu kaldu anjing udah mantap nih kalau hijau pecah atau ungu pecah enak nih hijau ungu pecah hmm kuning turun nih kuning turun aduh belum belum juga Kecil jadi mantap ya atas tak kasih petir lagi lumayan kali 10 ya Sloria. Ya. lumayan lumayan mantap 16 Udah lumayan nih petanya sepertinya ini momen-momen JP kita nih Momen-momen JP kita sudah kelihatan dari petir petir yang konek nih. Aduh, biru orang. Konekin dulu dong, anjir. Push, oh, push, push, push, push, push, push. atas, bawah, dulu. Aduh, kuning jadiin dong kuning satu lagi itu. Mantap kuning jadi hijau jadi si, hijau jadi si. Aduh, nanggung sur. Gak hijau gak gendang nanggung semua anjir tapi enggak papa ya udah 70.000. yuk sisa 6 kali lagi mantap yuk biru kuning-kuning sih atau kuning kurang kasih ternyata ah ampul 24 kisah lima kali lagi yuk kasih dong kasih dong hijau uh, dulu konek mantap kuning boleh kuning boleh kuning malah dikasih petir lumayan lah ya seluruh ya Ambil udah 31 ini kita tinggal menunggu momen-momen pecahan-pecahan mantap nguruh 4.800 lagi dong hmm, Cuma sekali ternyata tabel udah tiga-tiga nih tuh so. tinggal kita menunggu momen pecahan pecahannya mantap gitu loh kasihlah. laut uh, dor ah, aku kali lima-lima konek lima. aduh, aduh lumayan nih kalau mahkota turun mahkota turun dong ah malah skater anjir kalau mahkota kan mantap gitu loh uh. cincin jadi dulu mantap yuk biru jadi dong biru jadiin anjir lumayan lah ya Lur ya kita JP, JP mantap lah ya sore naik-naik 500 ratusan lumayan lah ya jadi modal model tipis kita bisa naik ke ya udah-udah lumayan topik Batari free spin frisim lagi aja lah ya suruh nah, semoga kita dapat free spin frisim-frisim spin yang lebih-lebih berisi gitu loh. Nah, walaupun kemarin kita sudah WD WD mantap ya semoga hari ini pun kita dikasih WD WD mantap juga ya suruh tapi selalu saya ingatkan kita pemain modal receh kita pemain pencari profit selalu mengutamakan profit di atas segalanya. jika dirasa sudah profit langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya seluruh manfaatkan kesempatan WD selagi ada kesempatan WD WD kan saja ya Aduh Se -se -se -se. Hmm, mantap sih gelasnya jadi Gelas jadi anjir malah skater tapi sebelah saat tidak ada scatter tuh tuh tuh turunin dong langsung empat hmm. tidak tidak dikasih juga anjir harus kasih dong hmm, boleh nih boleh nih aduh belum juga belum juga dikasih yang mantap-mantap ini mantap yuk kasih petan-petan di luar kali 500 boleh kali 250 boleh boleh-boleh semualah intinya kita harus ini harus jp, jp. mantap lah ya so. Segini pun udah JP kita naik bet aja kita coba putar semoga ada pecahan-pecahan mantap ya sore. ya eh dong bos hijau aduh belum juga ayo ayo itu tutup belum mau konek juga anjir bet 4.800 nih bos petirnya dong us anjir kurang apa? satu terus itu anjir 22 terus anjir tercoba 20 ya syukur kita dapat pecahan mantap mantap kali 12 lagi dong lagi dong lagi aduh anjir tuh, kalau cincin pecahan lumayan tuh harusnya seh, seh, seh, seh. yuk satu lagi kasih dong atas kuning dong skater atas kuning mantap kita dapat skater di band 4800 ya seluruh semoga ini pertanda jbjb kita pada hari ini ya ya ya langsung gaskan saja. Hmm, aduh makluk tangan jauh jauh jauh jauh. Biru, oh, nih. dulu boleh. Aduh, malah biru. dong kasih, tur biru. Aduh belum juga. Lagi, aduh mayan nih birunya jadiin dulu. Biru jadi. Aduh enggak mau. Tur, biru nggak mau juga kan? dong kasih, dong kasih, dong tur. Aduh kuning nanggung kurang satu. Hei hei hei hei birunya jadiin dulu. Biru jadi uh ungu boleh nih kalau nggak cincin. Aduh nanggung semua anjir. Anjir eh. nih frisbenubahkah? Frisben gak ada isikah kah anjir? 5800 kok. Merungus, las las las las kasih dong. Hm? Kuning jadi aku ah, ngandelin gelas di mana belah cuma sisa kurang satu doang itu pada banjir, ini hey dong belum juga dikasih hmm, belum dikasih juga banjir. yuk loh, coba putar-putar dulu yuk kasih dong us uh, kasih dong pesan-pesan yang mantap gitu loh di luar pun gak masalah mau petir-petir merah pun gak masalah us. uh gue uh. uh, malah senang banget kalau dapet petir merah us uh. dor em ya kali empat yuk birunya konekin dulu. Aduh, lumayan nih. Hijau-hijau jadi lumayan nih biru-biru. Cincin role dong. Siung merah jadiin dulu dong, merah jadiin dulu. Aduh, aduh, biru kasih dong, biru kasih dong. Biru kasih. Mm -hmm, mahkota turun. Aduh, mahkota pecah nih fix. Mahkota pecah, sampai lagi. Hmm, lumayan 78.000 lagi dong. 78000 kali 9. Aduh 700.000 fix kita langsung wedekan saja ya seluruh ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, nya, share, share ke teman-teman kalian juga Biar kalian teman-teman kalian juga kalian tahu juga Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Salam Jackpot, seluruh bye bye